kita ada dapat apaan nih guys wadidaw wow kita dapat brachiosaurus nih yuk kita masukin ke wadah lihat nih wadah kakak besar sekali nih yuk lanjut lagi berburu mainan hari ini sangat menyenangkan wah mainannya mana ya Mainan Mana nih mainannya Wow Kita dapat lagi nih teman-teman Lihat nih Wah Kakak dapat jerapa nih Masukin ke wadah lagi ya Dan yang ini Ini Kakak dapat Singa nih teman-teman Kakak masukin ke wadah lagi ya teman-teman Lihat tuh Kakak sudah dapat tiga Berburu hari ini sangat menyenangkan teman-teman Kita berburu lagi ya teman-teman Mana ya mainannya Berburu bersama kakak Pasti sangat seru teman-teman Lihat nih kakak berburunya di kebun lagi nih teman-teman Lihat tuh kebunnya Tuh Wah hari ini cuacanya cerah sekali teman-teman mari kita berburu mainan bersama kakak pastinya di channel toys of mainan teman teman mana ya mainannya mana nih mainannya teman teman wow kakak dapat lagi nih teman teman lihat nih wah kakak dapat macam dino juga teman teman masukin ke wadah lagi ya nih. lihat nih wadah kakak dan yang ini wadidaw kakak dapat anjing teman teman kakak masukin ke wadah lagi nih wadah kakak sangat besar sekali teman teman yuk berburu mainan lagi mana ya mainannya teman teman mana nih mainannya teman teman mana ya wah apaan tuh di bawah teman teman yuk kita lihat Wah. Kakak dapat sapi lagi. Kakak masukin ke wadah ya. Lanjut lagi. Pastinya di channel toys of Mainan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman channel Kakak. Mana nih mainannya? Tuh, teman-teman lihat tuh. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Wow. Pak nih kita dapat keluarga dino lagi teman teman kakak masukin ke wadah dan yang ini wah dapat keluarga dino juga masukin ke wadah lagi deh yuk berburu mainan lagi pastinya sangat seru sekali mari kita berburu mainan mana ya mainannya teman teman wah teman teman lihat tuh apaan tuh wow kita dapat kerbau nih teman teman kakak masukin ke wadah lagi lihat tuh mainan kakak sudah banyak mantul mantul berburu mainan hari ini sangat mantul mantul teman teman wah dapat lagi teman teman kita dapat kelor gadino lagi masukin ke wadah dan yang ini wah ini si loreng teman-teman ini harimau masukin juga kita mau bawa pulang hari ini kita berburunya harus banyak ya teman-teman soalnya kita mau bawa pulang eh dapat lagi tuh teman-teman lihat wow kita dapat macam tutul nih teman-teman kakak masukin ke wadah ya lihat tuh ada kakak berat sekali teman-teman kakak dapat lagi nih teman-teman ini seekor kambing teman-teman ini lihat nih Kakak masukin ke wadah Wow banyak sekali mainan kakak mantul mantul mantul mantul berburu hari ini sangat menyenangkan sekali teman-teman Kakak mau cari lagi ya mana ya teman-teman Wow dapat lagi nih teman-teman cantik sekali warnanya Wow ini hewan Dino juga teman-teman mantul mantul mantul kita masukin ke wadah lagi lihat nih teman teman mainan kakak berburu hari ini kita untung banyak nih teman teman ini lagi ya wah wow, itu apaan wah itu sampah teman teman mana ya wah ini dia kita dapat seekor kuda nih teman teman wadidaw lihat tuh mainan kakak banyak sekali kan teman-teman kakak mau hitung dulu ya berapa yang da kakak dapat hari ini kita mau hitung berapa banyak yang kita peroleh hari ini teman-teman ini satu dua tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas tiga belas empat belas dan yang terakhir lima belas teman teman wow kita dapat lima belas ekor teman teman hewan hari ini wow jangan lupa ya teman-teman like dan subscribe video kakak pastinya di channel toys of mainan sampai berjumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe ya teman-teman bye-bye